Suatu ketika malaikat Israel turun ke bumi mendatangi rumah Rasulullah dalam wujud manusia. Israel memberi salam dan masuk ke rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kedatangan Israel untuk mencabut nyawanya? Maka Israel berkata bahwa ia datang untuk berziarah dan akan mencabut nyawanya jika diizinkan. Kemudian Rasulullah menanyakan di mana malaikat Jibril. Tidak lama berselang, Jibril pun datang. Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang haknya, namun tak satupun jawaban yang memuaskan hatinya hingga Jibril menyampaikan tentang nasib umatnya. Jibril menyampaikan bahwa semua umat Rasulullah akan lebih dulu masuk surga, dibandingkan umat nabi lain. Maka tenanglah hati Rasulullah. Berita inilah yang ditunggu Rasulullah dibandingkan berita kedatangan ruhnya yang siap disambut oleh para malaikat, pintu langit dibuka, dan pintu surga dibuka. Israel pun mencabut nyawa Rasulullah. Saat ruh Rasulullah sampai ke perut, Rasulullah berkata, Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut. Mendengar itu Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah berkata, Wahai Jibril apakah engkau tidak suka memandang wajahku? Jibril menjawab, Wahai kekasih Allah, siapakah yang sudi melihat wajahmu sedangkan engkau merasakan sakitnya maut? Kemudian Israel melanjutkan tarikannya sampai ke kepala dan Rasulullah pun wafat.